umat kristiani belum jadi mualaf. Kalau mau jadi mualaf, jadi mualaf saja, Neil danil ya. Ya, sekali lagi kalau mau jadi mualaf, jadi mualaf saja itu hak setiap orang. Hakmu, hak prerogatif di dalam Perkeyakinan di dalam beragama nggak ada yang melarang. Tetapi tolong kamu Jangan menjadi salah satu unsur yang merusak bangsa dan negara. Enggak usah banyak bacot kamu, Nil. Kamu artis. Tapi gua ya koplok ketemu kamu dulu gitu ya.